dan kita khabar kata kita ni Allah Ta'ala buat kita ni comel hidung sama hidung tinggi ni padai dengan pipi kau ni mata luah ni padai dengan kening kau ni lepas tu fa'adalak fa ni dia letak kena, hidung letak atas mulut kening letak atas mata dia letak tu kena pula siapa buat lagu tu? Allah Lepas tu buka surah itu sumhadai sumhadainahu najdai surah lain pula Allah Taala wabun jadi orang lepas tu Allah Taala wei tunjuk pula dua jalan nak ke syurga kot ni nak ke neraka kot ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له alhamdulillah muslimin muslimat adik kakor, di Kapung Bangku Sting. Jabelimo semua insya-Allah sama ada di atas surga ataupun di bawah ataupun melalui live suit yang berada di rumah insya-Allah kita dengar agama, dengar hadis, dengar Quraning dengar bersama dengan tawajjuh Insya-Allah Allah, Allah Taala ampun para-para malaikat minta ampun pada orang dalam menjelihok dengar Pesan ini Nah, kalau dengar duk nyanda di dinding tak tahu apa gitu, tak sejuk tu. Awak duk di rumah besamalah. Nah, alhamdulillah. Muslimin muslimat rahmatkum Kita Allah taala tanya kita. Akuzbillahi min al rajim Ya ayyuhal insan, ma ghrak b Rabbikal kareem, al-Ladhi khalaqak, fasawaak, fa fi ayi suratim ma sha arakbak. Wahai insan, wahai manusia. Gapa dek tipu umum Boleh mu tak boleh masuk dekat Allah Apa yang Hadut tipu umum Boleh mu jadi jauh dengan Allah Sedangkan Allah menjadi kamu ni Dengan cukup comel, cukup mualat Nah Jadi ibu bapak semua Harus kita sedar dan kita khabar Kata Kita ni Allah Ta'ala wa' ala kita ni comel hidung sama hidung tinggi ni padan dengan pipi kau dinding mata luah ni padan dengan kening kau dinding lepas tu fa'adalak fa'adalak ni dia letak keno, hidung letak atas mulut kening letak atas mata dia letak tu keno pula siapa buat lagu tu Allah lepas tu buka skuadat tu Surah lain pula Allah Ta'ala wa'amu jadi orang Lepas tu Allah Ta'ala tunjuk pula dua jalan Mau nak ke syurga kat ni Nak ke neraka kat ni Allah Ta'ala buat Siap-siap jalan ni Lepas tu Untuk orang nak pergi ke syurga Ini jalan ni Jalan nak pergi ke syurga Tak boleh kita nak mana. kerana syurga ni hak tuan dia Allah Taala tuan. Kita nak masuk syurga kena tutup hak tuan Allah Taala nak Ibu bapa adik-kakak semua Allah. Bila Allah Taala buat kita jadi manusia, Allah Taala buat segala gala semua ni, angin bulan bitai untuk kita. Lepas tu Allah Ta'ala buat pula jalan Dan kita selamat Tapi orang tak usah lagi Ini Allah Ta'ala tanya dalam surah At-Takwir Nah Allah Ta'ala tanya ke apa? Kamu handak ke mana? Fa'ayna tazhabun Fa'ayna tazhabun Sepatuh Allah Ta'ala tanya dalam At-Takwir Ayat yang ke-20 ni kamu nak pergi ke mana ni? Eh hey, makcik, eh hey, padah, eh madah, eh tayyah, eh hey, takji. Boleh mu tak sedok atas jalan, tak hantar mari. Mu tak sedok Allah taala tak hantar nabi mari. Mu berasa boleh, mu buat, berasa tak boleh, mu tak buat. Eh, mu nak pergi ke mana ni Eh, mu nak pergi ke mana? No. Jalan aku tunjuk jalan ni aku tak ada suruh lekak-mulak dia mahu pergi kanon lah ini, eh? kalau dia mahu tahu saya tu uh, kalau dia mahu tahu saya tu oh, kahwin, dia mahu pergi sendiri ibu bapak yang saya hormati jalan ni penting dah jalan ni penting orang ada kereta mesti ada BMW, ada Volvo tapi tak tahu jalan, tak sapa juga tepat sesak Lepas itu, tu jalan orang Islam ni Allah Ta'ala tuan Kita nak mana tuan Kena cari Mengaji Tanya khabar Mana jalan orang tuan Kalau lah adat istiadat kita Wea kampung kita duduk lama mana Dah lagu ni Kalau jugi kena Tak apa Boleh kita turut Kalau tak kena Tak boleh Apa lagi ni Kena orang kita silap Banyak Dah Nak Allah tak ada lari Suruh bodok lari bodoh apa benda hak molat-molat kita tak leh buat. Ha ni kelipah hak Kita nak buat biasa mudah-mudah. Kita tak biasa pergi di satu tempat tu, kita tak tak ada bisa pergi di Chiang Rai lah dah. Bot turun kapal demo nak ambil. Kereta kita wak sutel, demo sutel. Orang pengambil tu pergi depan suruh kita turun punggung. Kita turun dah turut juga walaupun temu campel kita berani leka tak? tak berani lepas tu dah tak ada point kata mu jangan pergi kau tu Apa tak <tuh> pergi? nampak? kita tak lagi masa kita turut dia ya berik kita berik ya lekak kiri tak kiri, kiri leka kani kita kani tu mana turut? walaupun tak ada point tepi jalan kata mu jangan lekak tak ada larir tapi arti larir ada tu kalau pun tak turut aku menghadapi kau tu mesti larir berapa? ala gutulah agama ibu bapa semua kita ingin mengenai hal ini kita ingin mengenai hal ini seharap kata yang ada di rumah yang mana pergi dah nabi tak ada larir suruh bodak larir bodak apa kita tak boleh buat tak kena tu benda malam Oh sial buatlah tu belanna. <laughs> kita tanya, agama ni hak siapa? Allah Taala. Payah tak siapa mari nabi. Pak kita kita juga ikut jelah. Ya? Kalau kita nak ambil pala dia, turun hak dia suruhlah. Kita buat kata nak pergi ke mana mana kan? Okay? anda nak pai pocok tepi jalan kata jangan turun parit, ada eh, Tak ada kan? Tak batas tu jalan betul dah tu walaupun tak ada macam pai lari ke jangan turun pagi, tak sebab nak turun <laughs> agama Islam ni kalau benuh pesa ibadat ni asal dia lari asal dia lari kalau dia tak suruh zikir lepas semaya 33 kita nak zikir tak? tak kalau dia tak suruh kata semaya mengorek ni 3 raka kita tak semaya Handak tak ada lari. semua gua rait jadi pak Jadi kena. Handak tak ada lari zikir 33. Kita tetas sampai 50. Jadi kena. Tak lain demo melakahi demo langgar hak nabi. Ah tu tok leh cerita tu. Tok kes ore anak murid Imam Malik. Dia minta di Imam Malik, ia nak umrah, dia nak niat di Masjid Nabi. Kita gi Madinah, bila kita nak gi Mekah kena gini yang umrah digabak Abiyar Ali Abiyar Ali uh, uh, ataupun Zul Hulaifah nama orang tu tu lebih kurang 4 kilo dengan masjid Nabi uh, jadi seorang anak murid Imam Malik ni uh, dia kata gini Tok uh, saya enak nak Niat umrah di Masjid Nabi. Karena di situ ada Nabi, di situ kelebihan semai apa ni 1000 kali dengan masjid-masjid lain. Tak ke molek? Tak sahih. Di Masjid Abi Arqam tak ada kelebihan apa pun. Imam kata tak leih. Tak leih. Ha tak leih ke kita buat benda bola ni? Tak lebih molek? Niat di Masjid Nabi. Pasal kelebihan banyak besar sangat. Di Masjid Abiyar Ali tak ada kelebihan apa pun. Tak boleh sebab mula wain Nabi. <tuh> Masuk dengan kau akan lawan Nabi. Allahu Allah Rabbiyakari. Muslimin muslimat sekalian. Ibu bapa yang saya kasihi. Ini ada beberapa perkataan ada beberapa perkataan daripada Ibnu Katsir Ibnu Katsir kata ahli sunnah wal jamaah ni dia ikut nabi pada perbuatan dan pada perkataan dan setiap benda yang tak sabit daripada nabi dan sahabat itulah bidah kerana apa kerana kalulah benda tu baik kalulah benda Hak Nabi tak buat. Tapi, mualek benda tu. Kena sungguh. Nasaya puak sahabat buat dulu pada kita lagi. Puak sahabat buat dulu pada kita lagi. Tak ada kita orang panggil. Tak ada kita. Kerana dia menurut orang gila kesana. Allah. Jangan duk main pakar otok nampak mualek. Nah. Kerana supaya kita duk tahu tu lah masa Nabi mati tak ada ada yang mati tak ada dah tapi kalau Nabi nak buat 47 hari nak tunggu boleh tak? boleh tapi Nabi buat tak? tak walaupun tak tak lari tu mana kata hak Nabi tak nak buat kita tak sebuah payah sangat kerana turut turut Nabi ni payah sangat kerana turut Nabi ni tak nak payah tak payah kita nak mengekah baru-baru tu payah kita tahu belakang ni benda ni Nah, masa Nabi ada dak hari-hari beranak Nabi? Ada setahun sekali dah. Hari beranak Nabi. Sahabat awak nak mole? Dak. Padu kita nak buat apa la ni? Oh, tok kena nampak bulat, tok kena mula. Baca sorak baca tu. Eh, sahabat awak dulu lagi lah kalau benda tu benda bulat. Image mean, bagi iwak dah lah weh. Pas satu Berkata siapa ni? Berkata Abdullah bin Umar. La, la, la. berkata Imam Malik rahimahullah, "Mani batada'a fil Islam bid'atun yaraaha hasanatun." Yaraaha hasanatan fa qad za'ama anna Muhammadan khana risalah Siapa-siapa buat satu rekod eh dalam Islam. Siapa-siapa buat satu rekod eh dalam Islam. Nabi tak ada, sahabat tak ada. Dia pergi buat. Itu adalah bid'ah ah walaupun apa molek. Itu adalah bid'ah ah walaupun apa molek. Dan so lagi, dia sekor, dia gamuk katon Muhammad ni kenakan risalah. Mananya dia kemungkinan besar seolah-olah kata Nabi Muhammad menyapa ni tak habis lagi oh ni khadir besar ni kerana Nabi kita ni dia berwayak belakang kita wayak sosok, wayak habis ha menikah, ha mu'amalak ha, ha jual beli semua Nabi ajar tapi orang hadap ngekah ni dia kemungkinan besar dia suka kata hak Nabi Muhammad ada bersapa ni tak habis lagi ataupun hak Tuhek suruh bersapa tapi Nabi buat kena Nabi tak nyapa pasal tu lah demo belakang-belakang ni mari nampak molek maka demo buat semua ni salah hak Tuhek kata Nabi susu salah ibu bapa semua Nabi Muhammad SAW gapa hak Tuhek bersapa dia yang bersapa belakang kita Hak Tuhan suruh sapa, dia ya, sapa belakang kita Tak ada hak Nabi Muhammad susuk Tak ada hak Nabi Muhammad susuk Orang dok buat hak Nabi tak buat dua dia Hak ni hak saya lah, hak saya Satu Ya berasa kata hak Nabi buat tak taruh contoh telah ada tuayang ni Kureh molek, kureh kena Hak dia buat ni lebih kena Salah lah, salah ni Salah Muhammad Rasulullah yang kedua, tak ada berasa nak ikut Nabi dulu lagi. Wal iazubillah. Ibu bapa. Tak usah dok puaklah. Kita pakai semak masuk dalam borisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerak kena Ni, Alhamdulillah bin Umar kata pula, kullu bid'atin dhalalah wa, wa an wa araha annasu hasanatan. Tiap-tiap bid'ah uh tu adalah dhalalah sesat sekalipun manusia nampak boleh kalau kita ruak banding mudah-mudah ketik binaah-binaah ni deh air keruh <laughs> air keruh cuma dalam keruh tu cemak kau cuci asal keruh-keruh je -keruh kat? cemak kau cuci tak tahu dia keruh bayar sikit nak pergi perhatikan tak kata maknanya tak sah dah ambil lah air keruh ambil air jenis dulu mudah kira Allahu Rabbiyakarim saya sebenarnya malam ni nak bawa satu hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai mukadimah. <tid> tak apa dah Allah hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang sahabat nama Irbad, Irbad Ibni Sariah kalau kita dengar dah pun dengar pula dah <tid> satu hari Irbad kata dia sembahyang dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bos sudah sembahyang nabi mengadap. Ha ni. Nah. Bos sudah sembahyang nabi menghadap muka kepada makmum. Orang lain pun ramai tapi hak ni airbab royak. <tuh> Adibad Ibn Sariyah Bila Dia tengok Nabi beradak kepada kami Suma akbala alaina Sudah wisala siap Nabi beradak pada puak kami Maka Nabi beri nasihat Kepada kami bal Nabi beri nasihat pada kami ini, Benda yang comel sungguh, Nah adzarifat min hal ayun mengalir ai mata nah mengalir ai mata puak-puak kami ni ada setengah mengalir ai mata dan berdebah hati ada seorang ada daripada beberapa setengah sahabat tu berkata ya rasulullah ka anna hadhi mau'izatu muwa'id seolah-olah kata membuat pesanan ni apa ni ah khotir dah supaya kamu nak mati esok dah ya Rasulullah nampak Nabi ni orang panggil kriya penting sangat sahabat dah perhati keadaan Nabi perikikan Nabi masa nak win nasihat ni supaya Nabi nak mati esok dah nasihatkan isi dia Hmm. Allah faqal Nabi kata mula-mula usikum -mula, bitaqwallah Aku wasyak kepada kamu semua ni kepada Allah was-sama' wa ah. dan kamu kena dengar dan kamu kena taat. Ah. Maknanya Islam ni kena ada ketua. Nah, kalau ketua orang okay, berime, ketua kita yang berime, goyak gapo kita jangan lawan. Ah jangan lawan ketua sama sekali kita hidup ni kena ada ketua kita kita kena hidup dalam jamaah Jemaah ni kena ada ketua cara kita guna pakai ketua jangan lawa hmm. as-sam'a hmm. was was-sam'u wa-ta'ah hmm. nah kena dengar dan kena ta'a ah wa in abdan habasyian sekali pun ketua mung tu hamba yang berkulit hitam kena tegak janganlah wayah pasatu nah kita hidup la ni ada ketua nak kita ni kita ada jemaah ke dak jangan duduk soranglah tak kena islam kena berjemaah nah jangan hidup sorang tak kena dan berjemaah ini adalah sunnah. Hmm. Allah was sekalipun hamba yang hamba yang berkulit hitam. Wa fa innahum minkum ba'di siapa di kaleng di kalengnya kamu ni hidup lepas pada aku ni dia aku mati sikit lagi siapa hidup lepas pada aku mati sikit lagi boleh jumpa lah satu masa manusia nak pecah belah yang banyak Ah ni Nabi do'o ya hari tu lagi dah kata manusia ni kena berpecah belah kita nak jadi so tak ada jadi kerana Nabi payahkan mari dah Nabi payah kawan malau manusia ni kena kena pecah kena belah tak yang cuma ingat Islam ni sedar ni ia royak penyakit, payah ubat ia royak penyakit tu, dia bagi ubat nah. fa'alaikum bisun dati ini ubat dia Bila sampai masa manusia dok pecah, manusia dok belah, banyak masa tu wajib atas meng dok dengan sunnah aku. Pegal dengan sunnahku wasunnatil khulafail ar-rasyidin al-bahdiyyin dan sunnah. Apa ni? Khulafa ur Abu Bakar, Umar, Ali, apa Uthman ali dah. Pak Masa pecah ni kena kena pecah. Masa bila siapa masa pecah cara menuju Islam manteguh sungguh dengan sunnahku. Awak alhamdulillah. Tamsaku biha. Hendaklah berpegang dengan dia sungguh-sungguh. Wa'addu 'alayha bin nawajiz. Mun kena gigit dengan gigi gerah. Jangan nak tai gigi depan cabuk. Masa mana tu? masa mana masa pecah learning learning learning pula boleh kita dah buka youtube tengok ni ada bahas dengan tu bahas dengan ni ikutin lah jangan tak tengok oh bosan buat ni wahai balas bukir bukir sungguh. <laughs> nah hak balik ni baca nak hak dia hak balik ni baca nak dia siapa laba kita orang tak ngaji ni laba buka tengok hei ibu bapak semua hei adik kakak duduk mana Buka YouTube. Buka Facebook. Tengok orang dak kecil agama. Kita nilai sendiri. Ah, kau men nak kau tubik adnah hadis ada kreatif. Jelah. Kalau tubik bedak baki leca-leca kau dulu tu. Kan? Ya ya ya ayyuhallazina amanu, atti'u Allah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Mentaat kepada Allah Taala, kepada rasul dan kepada ulil amri kepada ketua dari kalangan orang beriman daripada kamu nah fa intanazatun fil am fi fi syai kalau duk balah bahasa dia ialah nah pendapat tak serupa hor ni kata boleh hor moloh ni kata tak boleh hor ni kata gini gini hor kata mati kena buat rakaat 47 wi 7 hari 400 40, dan sebagainya. Ha ni kata Allah. Berlaku lagu tu ya ya uba di Islam Farudduhu ila Allah wal Rasul. Takat kelak lagi saya kira ayat ah tu. Kalau ada betul, ada. Kalau tak ada tak betul. Engkau tentu minum Nabi Allah Kalau membenar-benar beriman dengan Allah dan hari kiamat sungguh kalau pun kita kelak puak, kita kelak jambah warna bersu, kaduh nak kelahir, tak usah bacaan lah, hmm. lagu tu bukan daripada perintah Allah, tak ada suruh tu lagu tu tu, kelak kecil Allah dah rasa, kita kelak cari puak, kita kelak nak murih bom, lah. bila nak su tu, hak sebenarnya pecah ni, demo yang balik dok ngekoh benar yang nabi tak urak dulu kita buat paham balik pokong senuh kena rayak kata ni bukan senuh belagang situ pecah yang sungguh demo kita mengekoh dulu cuba pakat turuk yang nabi buat belakang tak ada kena pecah kali Napa? cuba turuk pakai alai hotel nabi buat dak-dak kita tak sah nabi buat buat Nabi kan ni kita kan tak ada kena pecah kali sungai. Ni nabi tak ada. Kita buat hang ando. Ah, pandai molek. Apa tak le buat? Ha. Demon ni kata tak boleh kira dengan kitalah agama bukan hari kita. Agama Allah kita buat buruk aja. Gitulah. Eh? Ah kalau gitu macam mana? Macam dalil. Ha mana temua mai mana? jangilah duk gunung hawa nafsu kita orang biasa buka tengok youtube leitu ni. siapa ada dan lain kita percaya tu. kalau tak ada dia beroyak ikut saya hmm, dengar saja mudah saja ibu bapa yang saya hormati Allah Nabi duk besar lagi ni oh nampak Nabi kriak pernah sahabat kata supaya Nabi nak mati esok dah wasiak muada' ni wasiak hasil ta'wida' lah haji wida' kelihatan nanti dia Allah Allah Allah masa Nabi tak ada lagi lah masa kita ada ni nah Nabi suah kikin dengan gigi-gigih dan Nabi terang suktai yang tengok lagi wa'iyakum wa muhadasatil umur dan handahlah pun jaga-jaga handahlah pun beringat sungguh cun ramat, cun apa? rawang-wai apa benda mengekoh benda baru-baru Nabi kata mungkin pakat beringat ya, sahabatku daripada orang mengekoh benda-benda baru maknunya kalau kita nampak boleh kita buat tak kira tak boleh pahlaw baca kru'at tak kira tak boleh pahlaw baca, baca geluhu kita nampak malam kita buat tu mengekoh dah tu ha mengekoh Nabi lari di pala jalan lagi wa'iyyaka wa muhdasatil umur mu kena beringat sikit lagi ada orang yang paling mengekoh hak pekerja agama ni hak urusia agama ni orang yang paling mengekoh banyak sangat mu kena beringat jangan diturut pergi dengan hak aku ni sungguh payah sangat kau turut sunnah Nabi ni <laughs> payah sangat kau Allah kerana apa? kerana setiap benda mengikah baru-baru ni adalah bida'ah sesat dan setiap bida'ah ni adalah sesat hmm. hadir ni hadir riwayat Abi Daud sahih Abi Daud Masya Allah Allah Ibu bapa yang saya hormati Inilah Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dia bimek kepada umat dia ni Dia peserta aruh Sikit lagi kena sabar Satu masa Manusia berpecah belah banyak sangat Pada masa tu Mempergai sungguh dia Sungguh aku Dan mu kena beringat sungguh-sungguh Orang oh, yang nak beringekah dalam urusan agama ni banyak Jangan dituguh Kerana itu adalah bidat tuan setiap bida'ah adalah sesat. Nabi kata Kita nak kata betul ke mana Bida'ah ni adalah air keruh Cemal kau cici tak tahu tapi keruh cakap Haduk gagal pola aku Air jenis tak Allahu ya Rabbi Karim Ya Rabbiyah Masya Allah Rabbi, ya Rabbi. Banyak dak benda maki ke hala ni? Banyak dak? Paju. Kalau orang mati, nak waktu nak waktu beg mayat luar rumah. Ba' dulu. Mari ke mano? Eh, kasar. Mari ke mano lagu tu? Orang mati nak usung mayat pergi kubur nak tu beg umuh, ba'. Ba' dulu. Eh, be be ni semayan masuk waktu kalau pergi ber main mayak hingga akhir itu semua ya ada ada yang dapat boleh apa tak boleh mayak-mayak main mayak apa tak boleh <coughs> Allah ini menang mereka baru ini tunggu kubur eh? 30 ribu tu hari seminggu semangat eh? ada tepat 25 ribu Ali, di band tak air? Jituan, tak air? Oh jituan 50,000. Wuih, lima puluh lima ribu, nung balik nung, balik di band. Walayha Allah. Hey. <laughs> wapanya buah mati tu kena tubik duit banyak sangat eh oh. Nok semayah mayak tu kena bodoh duit dah dengan telah, dengan berah, dengan duit lepas tu macam duit pula kain pula, dengan sejadah, dengan gapak Allah mananya, gapak orang kata ni orang sesak tak boleh mati je tak ada duit ni yang mereka ni jamin Nabi tak ada jamin sahabat tak ada image IPI tak ada lepas benar ni benar cari ikhlas ni cuba jangan duit-duit tak gindah kapal tu bila-bila saya puji ni orang ni boleh puji orang Malaysia orang Malaysia Masya Allah tak ada pandah, tak ada jepuk semua yang mana ada, kawasan tu je Ha. Hani jame. Masya-Allah. ikut pore. Tapi hak yang buat sungguh tiga sah kena ada ada sah. Orang sembayang mayat tiga sah kelebihannya gini ni. Kalau sembilan tiga orang yang sesah. Ah jame. Waktu sebelum nak nak nak ni siapa kalau ayah mati kakak hak tua abah hak tua hak jantan. Mai kecek. Semua ani kampung. Ayah saya ada hutang siapa? Ayah saya ada terlekat dengan siapa? Saya tanggungjawab lepas zimoh dia dengan Allah kalau kita ada orang tak? tak ada macam panggil anak jatah selalu ok maya jadi tak ime anak jatah ada anak jatah jadi tak ime makpak semayang maya lah pisiknya tak boleh di malayah ni tak ime e, apa eh tak pernah umur 40 tak pernah anak semayang ah kasar selalu <laughs> Hey muh kita ni nah teruk kalau hang mati tak boleh mati kalau tak ada duit supaya tak masuk syurga kalau mati tak ada bayar tu bayar ni walaa yazbillah tepi hey, padah adalah nah so patut got orang sama kapung tak usah nak main duit jelah semaya ikhlas tu hak terima semaya nak duit tak ada pahala kan Allahu rabbika ning Allah. ni. nak aya hang geka hak nabi Nabiเตือน jangan beringat beringat beringat wa'iyya kawam hadasatil umur. Beringat. Orang nak ambilkah dalam urusan agama ni banyak. Hadah tak lehkah? Tak bolehkah? Ning ning tak bolehkah tak lehkah? Berikah dah tu, mengekah tu Nabi tadi kepala jalan dah ni. Allahu akbar. Ma adah. Saya ni jadi sorang ya kasar tu, entah tak kasar mana kru dia. <tuh>, apa yang jadilah tu? Allah rabb yakarim. Jadi <tuh>, Allah tunggu kubur ni dia saya untuk pakai pondok dulu biasa tunggu kubur kalau tak kalau dia tak tak duit kita nak tunggu tak dok doktor hei agak pergi kerja kerja apa? 7 hari boleh RM50,000 Allah maha tu mahal tu kalau kau ni RM25,000, RM30,000 yelah dah tu <laughs> kat lu tak weh berangga tu lah dia mau fikir gini gantik sebenarnya kita nak nampak ya yeah. yeah. tapi agama ni bukan otak eh mukpak dia mau nak tinggal dia mau nak mana dia mau lah tak boleh kan nak weh dia saya syur kenapa bila dia mati anak-anak semua ambil duit bekal mati mukpak kita tu yang mati tu giwak saudara kartun jari lah hak ni hak nombor satu tak ada siapa khilaf masak Wap sejuk ni kapur kap boleh bersih buat benda terhalamo tawon. Hoting tak ada siapa kilas. Kita nak pergi ke akhirat -akhir gi gi gi tak pilih apa kereta buruk 50 50 siapa kita tahu. Tahu, barulah, nulah, gis, tak tahu. Teh hak baru ni lagi sedap. Wapalah tu. Amum. Eh ada arasul la ilaha illallah muhammadur rasulullah mari mana nup ben waktu be mayatlah rumah kena ben mari mana pegerang-pegerang mayat dah kita tadi ah tak leh gek kain duk be dulu la haula wala quwwata illa billah hatak mulai kampai hmm belanah mari lah tu be lah mayat-mayat tu dah nak apa apapun eh kita, dah ada. Agama kita. kita ni ada agama bukan kita. supaya tubuh bandal bukan hak kita ni. Hak Allah Taala. sampai itu kita duduk dia diambil ambil bisahiri tu, bisah darah. Budak sesat kita. Bukan kita ni. Hak Allah Taala belaka kita duduk ni. Pasatu agama yang menegakkan takhlas tu walaupun nampak mulai sang mana. Pada mana nak nak nak pergi pakar dak ni Abdullah bin Ubaid. Ha. Abdullah bin Ubaid kecek. Setiap bid'ah dolalah. Do Sekali pun manusia tengok benda tu molek. Apa benda? Ah? Mengekoh. Zaman Nabi tak ada sahabat tak ada. Eh, tolehlah orang baca selawat ingat ke Nabi? Tanda kasih ke Nabi? Eh, image bagi ingat kita siapa lebih kasih pada Nabi? Abu Bakar ke kita siapa lebih lebih kasih kepada Nabi? dia Demo tu tak ada buat kali supaya kita nak buat. Lalu tu baru mari sejarah. Ah, jarah baru timbul. Oh, baru timbul. <guluh> ah, imej BMI tak lehlah kena buat bolot. Mari di mana? Imej BMI mati beratus tahun dah baru timbul makhluk. Allah Allahuakbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. daripada Anas bin Malik qala qala Rasulullah s.a.w oh wasallam oh itu dah saya pun au hadek nak baca inna innallaha hajabat tawbah an kulli sahibi bid'atin hatta yadaa bid'atahum hmm sungguh Allah hijab taubat dia mana kata taubat orang yang buat bid'ah ah. Allah tak terima. Jadi terhijab dinding. Sengah mana tu? Sengah dia tinggal bina-bina'ah. Itu saya murid sungguh. Huh? Orang okay, bina'ah ni murid karena agama aku muda mana-mana apa? Agama aku muda mana-mana apa? Allah. Nanti saya Assalamualaikum No, no, no. Allah Akbar Alhamdulillah. Pasat tu Nabi kata Nabi kata kan? Kullu ummati yadkhulun al-jannah illa man abah. Tiap umatku masuk syurga melainkan orang yang abah. Sahabat tanya siapa abah? Orang taat kat aku masuk syurga, orang degak kat aku orang abah orang orang nak kau nabi orang abah orang angin mana gapo angin angin orang apa ni orang abang ni orang tak usai ke syurga lagu <laughs> tu waktu satu dalam surah an nisa kan auzu billahi minasyaitanirrajim yauma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawa bihil ard wala yaktubunallahu pada hari esok setelah mana ayat belum pada ni Allah Ta'ala panggil manusia naik mahkamah cek sore, sore sore sore Nabi Muhammad jadi saksi umat lain Rasul lain jadi saksi umat Musa Nabi Musa jadi saksi kena atau tak kena amalan dia umat kita kita umat Nabi Muhammad Nabi Muhammad jadi saksi bunbalan Allah buat hak buat amalan tak kena nabi kata tak kena cite salihไปเลย Allah tak tanya mu apa mu mana tak tanya dah Nabi Muhammad tengok amalan orang ni kena ke tak kena Tak kena lain kena lain Lalu tu puak tak kena ni orang yang hak kufur, orang yang hak lawan, dan orang yang asawul rasul, orang yang dirakar kepada rasul, sebutlah Quran, asawul rasul, orang yang dirakar kepada rasul, dirakar ni ke apa dirakar, pati sekejap, Nabi Karni yang kiri, kenapa dia pergi kiri, ha, ada tak ada lari, <laughs> kalau dia mahu turut kereta, dia mahu pergi tempat tak besok, orang yang dia mahu mengambil semua ayat tadi, dia mahu turut dia segera nak buat jambel dia mahu lekak lekak apa? ada tak ada lari? Hmm, tak kena lari? turut aku ni tak kena tak sabar tempat nak pergi ingat kita nak pergi ke syurga ni nampak dah? Allah Allah Allah Allah wa'asawu al-rasul lau tusawwa bihimul ar ya Allah hari ni kalau muakku jadi bom ni sama pun oh, tak apa dah aku tak saya jadi orang okay dah hari ni Bila setelah mana cik amalan dia tak pakai Buat juga tapi tak pakai Ayat Quran surah apa tu? Kan? Fatir. Minta nak klik ke dunia semula? Na'man salihan ghairal ladzi kunna na'man. Aku nak klik buat amal soleh bukan amalan aku dah buat dulu. Mana dulu ya buat juga amalan tapi tak soleh. Bila tak soleh tak pakai di sisi Allah. Amalan soleh amalan yang hati jing dengan Allah perbuatan sama sahih dengan nabi sallallahu alaihi wasallam okey salah so, like, gitu sendiraja gapo hok quran tak royak gapo hok nabi tahu hak nabi tak ada waya. contoh ada dak semua realiti hidup kita ni nah gerakgeri kita hidup ni semua ada tersirat dalam Al-Quran dia ada tersirat dan dalam, dalam sunnah dia sallallahu alaihi wasallam pasatulah kita ngaji dah kalau agama lain payah lah kena mengekoh kena buat tangan tiga kena buat tangan ni kena buat anak tu oh payah habis modah berjuta Islam <tid> tak? ada takde kena mengekoh baru ngaji wijupa jalan terus kena dan lainnya sekat kita duk biasa kena ni nampak maju sikit orang Melayu sini tak kira nampak naik naik tam naik sikit Mak pa Andre. Allahu rabbika karim. Asa panjanglah tu deh. Allah ya tak usah waktu, deh. Ibu bapa izhar mati. Maginah Allah Taala nak akak kita ni. Walau syi'na la, la rafa'nahu. Wala kinhu akhlada il-ard. Allah nak akak mu tinggi tapi mu tu semu nak nak tanah. Oh, letih lagu ni. Letih setuju bapak sama ada di segi akidah di segi ibadat segala-gala dalam apa di Islam ni kita pakat mengaji wis upa ngak nabi tinggal contoh tapi kita umat Melayu sini nak wis apa ke nabi yang gik lorong hak image pi. Tak apo dia wis sungguh. Tak ko image dia Supa bolok image bila percaya mulut timur tiga ni dua imejri imanti dua kau sempat seratus si talbih tu mulut si ah, mulut musufah orang pakat nak buat yang besar tu, nu lima ni tiga imejri imanti 400 talbih lah, 300 talbih lah tak -ta -ta ada kena kan Allah hmm Nah, kalau ha mati ni kita puji orang Malaysia nah? Tak habis duit manalah. Galilea, biasa tu dah. Bu kita kalau boleh alih-alih nah, orang mati seorang buat jariah boleh lima ribu Ha buat peratur lima ribu ni weh buat sejik, buat aku Allah tadi kau selalu kan macam uh, tu. Ha tak nak tak khilaf. Giduk besar tak tahu dari mana. Tu susah tahu lah kau dah ada wak maka ha, wak maka kematian ini tak boleh Makruh pak mzahak kata makruh. tak ada siapa kata sunat pada orang orang kata kita baca Quran. tak boleh eh mun dengan mzahak mun dengan syafi'i siapa lain syafi'i tak tahu kata boleh pahala lagu itu ime malik tak tahu kata boleh pahala lah itu hanya ada nak tahu itu kalau nak pergi kejek kapal-kapal tak ada sungguh tak ada orang royak kata ada Allah cuma gitulah bila duk hajar mari buat lamor dah semuanya sapu buka ada duk sapu pakai lamor dah duk tinggal tak alih hey, Nabi sapu dah, dah. Ha, tu ada mandor buat tu ada mandor ada lah kata Nabi sapu buka tapi ada ta'if jidan Ibn Hajar Al-Haytami kata hadis tu ta'if jiddan hadis pas maya siapa muka tu eh tak <guluh> Mudah tak roh tu leh wakma tu matalah negeri wayang Korea tu leh apa? payah randut, sudah semayah tak suhu sapu, jadi di randut mudah-mudah, tak suhu yang dikerah nah Allah, itulah nah hmm untuk malam ini jadi dia sebagai seru dah untuk malam ini muslim-muslimak wapak semua satu hari Nabi berkotubah Nabi berucak lepas maya bukan ketubah jemaah ni lepas maya seolah-olah kata samkan benar supaya Nabi nak mati esok dah Nabi suruh kita pakat beringat masalah bina'ah orang nak mengekoh benda baru-baru satu hari nanti eh, sahabatku kalau berhidup saya lagi, mungkin saya jumpa hari itu, hari manusia pecah banyak, masa tu pergi sungguh dengan sunnah aku, gigit dengan gigit, jangan pergi lucuk. Ah, dan mungkin saya beringat sungguh, benda ini akan timbul satu masa lagi, ha, kita nak bakal beringat dah insyaAllah, itulah saja untuk malam ini, Wallahualam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa دع amri الى الله ان